Tentu jengokin Abang L ya Ke rumah Leslar Masya Allah Terlihat Raut wajah di Dallas gembira, Bahagia Seneng Ketika tentunya dikunjungi Langsung oleh ibu angkat ya, Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan kebahagiaan Selalu diberikan kepada keluarga Leslar Dan mudah-mudahan juga Dukungan Doa support diberikan dari orang-orang baik Amin Ini hebat banget ya Pejabat loh, Masya Allah luar biasa. Ini langsung jengukin Abang L. Dan langsung digendong ya, Masya Allah mudah-mudahan saja sehat dan bahagia. Di pasingan ini pun, tentunya Ibu Riana ini menuliskan sebuah kalimat caption sekaligus doa untuk Abang L. Selamat ya anak ibu sayang Lesti Kejora dan Rizky Bilar atas kehadiran anugerah terindah, Baby L. Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Semoga menjadi anak yang soleh, hidup penuh barokah, berbudi pekerti yang baik, menjadi kebanggaan keluarga dan menjadi anak yang berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Ya Robbal Alamin. Wah, Masya Allah banget ya, ini doa yang terbaik Disampaikan, diberikan untuk Abang El Mudah-mudahan doa baik dari Ibu Riana Ini dikabulkan, amin ya robbal alamin Hingga banyak sekali tanggapan komentar di postingan ini Dari para sahabat Leslar Salah satunya dari akun mbak.ly.75 Mengatakan di kolom komentar Terima kasih ibu yang baik hati, udah jenguk baby L, ibu kapan-kapan kalau ada acara di Lampung, khususnya di Lampung Selatan Undang dong Leslar, biar kami bisa melihat langsung Leslar, karena kami fans Leslar, terima kasih. Wow, fans Bang Lampung kayaknya Sahabat ya, luar biasa. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Ratih Lasandara. Amin ya Allah, makasih ibu yang baik hati yang dari dulu udah tulus menyayangi dedek seperti anak sendiri Semoga segala kebaikan ibu dibalas oleh Allah Subhanahu SWT Amin ya Allah Wow, Masya Allah banget ya Respon yang sangat positif diberikan di postingan ini Mudah-mudahan doa-doa baik dikabulkan Dan selalu banyak orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita ke ya, kabar berikutnya, perhatikan juga persahabat unggahan spesial yang kita dapatkan Yang mana langsung dari all2w.id Ini mengunggah sebuah kabar dan info trending untuk Lentera by Lesti Persahabat ya, update trending Yang pertama, Worldwide Trending 10 Yang kedua, itu di Indonesia Trending 2, Youtube Music Yang ketiga, di Singapura Trending 8, Youtube Music dari negara Hong Kong trending 11 di Youtube Musik Dan Taiwan trending 16 di Youtube Musik Malaysia trending 19 Uni Emirat Arab trending 23 Dan Saudi Arabia trending 30 Wow ini kabar trending Terupdate di hari ini persahabat ya Untuk Singalan Terra mudah-mudahan selalu bisa trending di negara-negara lainnya Amin Ya Rabu Alam ini sih suatu kebanggaan Suatu kebahagiaan yang kita dapatkan dari ideologi kesayangan kita Semangat terus pasukan trending Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid Untuk mendukung karya-karya terbaik dari Lesti Kejora maupun kakak Rizky Bilar ke kabar selanjutnya juga perhatikan ini ada bapak spesial ketika Anji berkunjung ke rumah Leslar semalam di postingan ini ada sebuah kalimat juga para yang perhatikan tadi gua diliatin apa yang ada di balik kukluknya bang Manji guys yang mana banyak orang yang belum tahu kata kakak Pilar ya dan di postingan ini pun semua orang salfok dengan kaki para ya kaki kakak dan dedek yang sama-sama posisinya tuh Wow, Masya Allah banget ya <gifat> Bisa sama begitu Ini sih definisi dari jodoh Emang luar biasa Masya Allahnya persahabat ya postingan ini pun diunggah kembali Atau di kembali oleh akun Sendal Putih Ada kalimat sen juga yang dituliskan Masih Salhok sama posisi Kakinya Leslar Saking jodohnya jadi mirip Like gini katanya tuh Wow, saking jodohnya ya memang idola kesayangan kita tentunya tak dibuat-buat dengan spontan tak sengaja posisi kaki aja memang mereka samaan ya wow <laughs> hingga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Yakni dari akun Harmini14 Masya Allah Nambahnya juga jodoh dunia akhirat Sampai til janah. Allah amin. Ada juga komentar lain Dari akun Rara Rashida Sama Minstai Saya salvo ke kaki juga waktu lihat IGS nya Papa Bilar katanya tuh Wow kok bisa samaan ya <laughs> Inilah tentunya definisi dari jodoh Memang luar biasa Masya Allah banget Kita ke kabar berikutnya juga Ada unggahan terbaru dari Evima Samba Dua jam yang lalu mengunggah sebuah postingan terbarunya bersama Lesi Rizky Bilar Ketika di momen spesial konser raya 27 Indosiar Wah luar biasa banget ya dalam kesayangan kita Akhirnya bertemu dengan Evi Mas Ada kalimat caption juga yang dituliskan Masih ada ternyata foto ama Dede Lesi Kejora Rizky Bilar Wow luar biasa banget ya Tentunya benar-benar memang luar biasa mereka ini Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia Amin Ke kabar selanjutnya kita mampir ke fashionnya BPL dulu ya Pagi hari ini luar biasa kita intip dulu BPL Dengan memakai fashion ketika semalam digendong oleh ibu gubernur Ini dibanderol dengan harga Rp. 249.000 Wow fantastis banget ya bukan kaleng-kaleng Outfit yang dipakai oleh BBL ini mudah-mudahan saja membawa berkah dan semoga diberikan kelancaran kemudahan segala urusan yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Lesti maupun kakak Rizky Bilar Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia dan tentunya kabar terbaru selanjutnya Jangan kemana-mana total stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya